Yo, apa kabar? Selamat datang lagi. Welcome back. ahli <tik> <tik> lagi di channel gua ya, kawan-kawan semuanya. Dian pada hari ini gua bakal mainin lagi game The Sims bersama Ucuk Sebego di sini. <tik> Oke, okay. dan ya seperti biasa. Main game mulu. Eh, ini game Aduh, ini game apa lagi nih yang dimainin? Jangan sampai menghancurkan kota lagi, hmm. gitu kan si Ucok? Nih memang hmm. tidak punya otak. <laughs> Oke, okay, udah langsung saja. Pada hari ini, gua bakal ini yang paling gua tunggu-tunggu, dapoknya ya. Gua bakal bikin kolam renang. Kenapa, kenapa, kenapa? Halala, karena gua di sini sudah mendapatkan seratus lima ribu dolar The Sims banyak banget nggak tuh karena uco kemarin gitu kan sedang santuy merantuy tekantuy kantuy sedang jalan gitu kan jalan di taman abis itu kepergok eh dia kaki dia kesandung gitu kan kesandung batu ternyata batunya itu adalah berlian langsung dijual duitnya langsung seratus lima ribu dolar Cerita yang sangat menarik <laughs> Oke, okay, langsung saja Ini, wah, malam ini ya Kalau malam begini, ya udah kita bersih-bersih dulu deh Gitu kan Eh, dah, dah, dah, mainnya dah Ini kan, funnya udah terlalu tinggi Aja tuh kursi pannya udah terlalu tinggi gitu kan, dah langsung kita bersih bersih dulu gitu ya kan? Oke kita cepatin setengah dulu ini harus dibersihkan, gitu loh. Enggak dibersihkan ya kotor gitu kan? Dan kita akan kayaknya uh, social network aja deh ya, cek social network timeline. Nah setidaknya kita bisa di sana, chatnya bisa naik ya? Bisa naik nggak? Oh naik ya. Oke, okay, naik ya. Wih, naik oke. Okay. Untung bisa naik lewat sini saja. Jadi, kita tidak perlu keluar ya, kawan-kawan, karena Ucok ujungnya kalau keluar bisa gigit orang. Enggak <laughs> juga. Jadi, kita nanti bisa bikin di sini ya. Kolam renang di sini ya. Nanti rumahnya kita upgrade juga. Nanti pokoknya hari ini bikin kolam renang lah dulu, rumah itu belakangan. <laughs> oke, okay. nah udah ya. Udah, ini udah. Uh, aduh, kok masih kotor di sini nih? Enggak, aduh, enggak bersih kali. Ui. Aduh, chattingan sama siapa nih si Ucok? Aduh, ya, coba sana sana cuy. Aduh. Oke, okay. kita langsung saja buka HP juga di sini kan. Karena Ucok tuh kecok-kecok. <gif> ini bisa juga ya menjadi selebgram gitu kan. Ucok ini ya. Ganti baju dulu dong, cok. Cok, ganti baju cok. Cok, ganti baju cok. Change outfit. Nah, baju Baju seperti bahasa gitu kan Gua nih kan mau update instastorynya si Ucok Polo saja instagramnya si Ucok Ucok mantap sekali jiwa <gifat> Oke okay. Nah hari ini langsung saja kita cekrek cekrek dulu jok Widih Halo guys Widih, Sudah Oke okay. Follow Ucok banyak cewek loh by the way Oke okay, dan langsung saja Ini udah kah Oke okay. udah langsung di posting si Ucok ya Oke, postingannya galau nih <guluh> si Ucok nih ya Galau nih, sorry bersih-bersih <guluh> Habis bersih-bersih kan Kemarin tuh kebakaran di sini ya Gara-gara nggak -gara bisa masak kebakaran loh Semudah itu kebakaran gitu kan Oke, udah berhubung jam 10 Langsung saja kita uh, ajak Eh, suruh si Ucok tidur ya Kalau nggak disuruh tidur Bahaya si Ucok ini ya Nggak tidur dia ya Oke, udah dipercepat Oke, langsung saja Karena uh, kalau uh, siang gitu kan enak Ngeletakin tamannya di sini juga ya Ngeletakin ngeletakinya juga Biar terang gitu Jam berapa bangun? Eh Jam 3 pagi sudah bangun Mau berak ternyata boy Mau berak Staminanya memang udah Oh energinya sudah tinggi ya kawan-kawan Oke dah, ram, dah Dah dah dah dah Selesai dah Bangun Berak bos Berak aja gua gitu loh Berak aja gua yang ngurusin Prank toilet Oke dah langsung berak dulu habis berak uh, suruh makan aja dia ya makan makan uh, sereal aja deh sereal kan bagus gitu kan oke dah kita suruh dia uh, kesana dan nanti di sini nih oke okay. mungkin kotak seperti ini aja ya kawan-kawan seperti ini, kayaknya lebih memanjang deh ya. Gua maunya memanjang ke arah sini aja ya, kan guys? Jadi sebelah sini nanti bisa dibikin rumahnya ya. Gua maunya sih bikin rumah sendiri gitu kan, daripada bikin rumah yang udah jadi. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana yang lebih bagus gitu kan? Silahkan tulis di komen di bawah langsung. Oke, ada cuci tangan, habis berak gitu kan, udah makan sana. Kita percepat dulu, nah kita gue gak bisa nih, gak tenang. Gua, nah iya nih, ah, siapa nih datang nih? Siapa nih datang nih? Eh, Pak. Ini jam 4 pagi loh, Pak. Anjir mukanya pucat boy hantu nih anjir. Arr, jangan buka. Jangan dibuka. Kita harus beri ucok uh, pekerjaan banyak-banyak. Jangan nih. Anjir ada hantu kakek-kakek datang. Wow. Ini mukanya pucat banget loh. Itu coba lihat bibirnya. Jangan dibuka, jangan dibuka, jangan dibuka. Jangan buka, cok. Antum jangan sampai melihat, cok. Oke, itu juga, cok. Bersin juga nih satu lagi. Bersihin, bersihin, bersihin, bersihin, Oke, bersihin. Oke, okay, okay, mantap. Dah. Eh, jangan-jangan. Jangan dibuka. Sedikit lagi tadi kalau nggak gua. Oke, okay, dah kita stop. Oke, okay, kalau kita dalam mode ini dia bakal stop. Nah, jadi dia bakal stop gitu kan. Oke, okay, dan gua langsung saja Belen renang Oke, renang ini apa sih kayak gini ya? Masuk kalau merenang kayak gini? Aduh, 800 murah banget. Oh, kayak gini. Oh, kok cuman vertikal kayak gini ya? Uh, kayaknya ini lumayan bagus deh ya daripada kotak ya kawan-kawan. Karena kotak udah biasa. Nah, kayak gini nih baru bener. Nah, kita geser ke sini gitu kan. Uh, lumayan panjang ya. Karena ini Ucok nih nanti mau gua jadiin atlet. <tuk> Waduh, atlet renang nang nang nang. nang. <tuk> Oke, okay, kita buat uh, setengah... Kalau gini oke okay, ini aja deh ya paling surut ya paling nggak dalam jadinya kayaknya nih ini juga lumayan udah ya oke okay, dan uh, ini apanya nih oke okay, marble oke okay, pinggirannya ya pinggirannya waduh level gue masih belum cukup nih ya buat ini ya bentar ya ini levelnya level berapa sih kok nggak bisa eh bisa dong Eh, kata siapa tidak bisa <laughs> Ini kayaknya, waduh, ini gue harus percepat lagi nih ya, kawan-kawan, karena ini belum siang, gak kelihatan gitu Ntar gue percepat ya, tidur lagi dah suruh, -suruh. Oke, okay, selamat pagi, udah pagi, udah jam 7 gitu kan? Nah, langsung kita cancel dulu. Sejauh kayaknya mau kerja, ada tuh berangkat bodo amat. Oke, okay, langsung saja di sini. Kayaknya kemarin ini kurang bagus ini ya. Aduh, kuno kali, cuy, kuno kali, kuno kuno kuno. Nah, ini main nih, 200 ratus. Kalau ini... Dari tadi nyoba mulu ya duit berkurang terus bos. <laughs> Oke, okay, dicoba lagi ini. Oke, okay. aduh sekarang gua nih mau nyari tempat. Oh, tempat terjun payung. Waduh, tempat ininya maksudnya buat eh uh, uh, uh, uh, loncatnya. Nah, batu kayak gini cocok nih pas. Oke, okay, terus mana pelontarnya cuy? Pelontarnya mana? Ini apa sih? Ini buat apa, guys? Oke, okay, dan di bawahnya juga ternyata bisa dipasangin ini ya. Uh, ini apa sih buat uh, penyaringnya atau apa? Nggak tahu juga. Nggak punya kolam renang gue ya. Jadi nggak tahu. <guluh> nah, ini di bawahnya juga... Uh, di bawahnya juga bisa di, kita uh, letakin hiasan, cuy. Oke, okay, ini aja deh ya. Soalnya tadi terlalu gede. Oke, okay, mantap jiwa, cuy. mantap nggak? Eh, kok terlalu ke pinggir? Astaga... Piruzon. Oke, okay, ternyata bisa diundo ya. Oke okay, tadi itu berhubung nggak tengah-tengah, gue masangnya ya, Jadi lumayan berbahaya guys. Ini nggak tengah-tengah gitu kan. Oke okay, dan ini tadi kalau di sini, aduh nggak bisa ya. Rotate dong. Nah ini ternyata yang pas ya. Oke okay, dah. Uh, di pinggirnya pas, sininya pas. Oke okay, dah nih di gas di sini aja ya. Oh my god, bawahnya juga bisa diletakin ini ya. Wih, udah gila jeh. Apalagi nih, uh, ada penyu-penyuannya juga. Oke, okay, pokoknya nih kita harus memasangnya semua secara lengkap gitu kan. Terus di pinggir ini lagi kita letakin lagi nih lantainya nih ya, lantainya nggak bisa kayak gini nih. Ini apa sih? Uh, ada but-butannya. Uh, siapa yang mau naik gini? <gih> ini gila nih, mantep kali ya. Oke, okay, ini apalagi nih? Ini aqua pool. Ini biasanya di pinggir kan? Oke, okay, betul kali. Oke okay, kita di pinggir-pinggir kita letakin ya Dah dua aja deh ya Ini apalagi nih Oh ini buat di bawahnya guys Nah kita letakin juga di bawahnya Nggak tahu juga fungsinya apa <laughs> Oke okay, dah apalagi tadi penyu Oh penyu yang kecil belum cuy Nah dah satu ya Kita pokoknya beli semuanya cuy Duit masih 140 Gila Atau nggak dibeli Wih Oh, Banyak masih pelampungan cuy Pelampung pizza Pelampung kursi Gitu kan Oke okay, bentar Wih, kita bisa juga ngelatakin ini nih Ini hiasan, wih deh, Hiasan ala-ala orang kaya <laughs> Hiasan ala-ala orang kaya nih Nah, diletakin sini juga ya Wih deh, makin bervariasi gitu kan Bukan hanya flat, cuman uh, kolam renang ya kawan-kawan Oke, ini kita letakin juga ini ya Mana sih tangganya yang bagus? Tangganya yang normal, cuman ini ya Ini nggak normal kali tangganya ini, coba lihat Nih, tangganya kok Ayo kayak gitu ya, yang normal aja lah Yang normal ini ya. Cuman warnanya kita ubah jadi biru. Nah jadi sesuai gitu kan. Biasanya ini diletakin di tengah dua guys. Nah di sini ya berseberangan. Nice. Oke, okay, nggak rata. Nah <laughs> udah rata gitu kan. Oke, okay, da bannya cuma satu aja ya. Bannya itu aja sudah cukup. Ini apa sih? Wow, ini ternyata ada lampunya guys. Lampu biar malam terang gitu kan. Oke, kita bakal letakin di situ. Lima buah di sini, tiga buah kita letakin gitu kan, biar seimbang gitu ya. Nggak usah banyak-banyak, nggak -banyak, usah terlalu rapat. Nanti terlalu terang silau, jadinya nyelam, joy, Bukannya <gulau> nyelam bisa buka mata, malah nggak bisa buka mata. <gulau> Oke, okay, ini satu, aduh, nggak bisa di situ gara-gara ada ini cuy. Ada loncatan itu ya, loncatan maut. <gulau> Oke, okay, udah semuanya dibeli gitu kan? Apalagi nih. Oke, okay, ini lampu juga, nggak usah ya, terlalu terang nanti, boy oke okay, oke okay, oke okay. semuanya sudah tinggal kita uh, ini lagi nih kayaknya uh, lantainya ya lantai pinggirannya nih nih lantai pinggirannya nggak bisa nih uh, oke okay. bentar kita lihat dulu ini bagus nggak guys kayaknya kurang ya kurang kurang kurang bentar gua cari dulu nah ini lumayan cocok ya Oke okay, ini lumayan cocok guys oke okay. oke okay, kita beli dulu nah sepanjangan sini semuanya cuy semuanya habis itu di pinggirnya baru kita letakin pagar tanaman waduh, waduh pagar tanaman oke kita letakin di sini dulu sampai sini nah mantap wah orang kaya mah bebas gitu kan beli semuanya widi kolam renang ah gitu kan mantap di bawahnya nggak usah ya bu warnanya baunya warna biru juga nih Tuh, warna biru diletakkan jadi nol juga, kan? Memang udah biru di bawahnya, boy. Tanaman di pinggirnya mana? Tanaman, Alright, ya kan udah ini, gua dapat tanamannya nih ya, lumayan tinggi, guys. Oke, ini lebih tinggi lagi, kah? Enggak ya? Oke, ini ternyata digabung dua ya, ada yang lebih tinggi lagi, kayaknya enggak ada ya, kan, guys? Jadi langsung saja gua beli ini. Gua mau belinya yang warna kuning tadi, mana kuningnya? Kuning, nah ini dia kuning, cuy. Oke, kita letakin di sini semuanya gitu kan. Oke, okay, banyakin bisa nggak langsung beli banyak gitu loh, men? Maksud gue Aduh gak bisa Oke gue Petain lah Oke udah aman ya kan Pinggirannya Jadi di sini kan Nanti perencanaannya Mau dibikin rumah lagi Gitu kan Yang terbuka gitu ya Kawan-kawan Jadi gak usah kita tutupin Jadi cukup sampai Sini saja Gitu kan Cuman nih, Kayaknya perlu tambahan Pemanis lagi deh ya Di ujung-ujung kayak gini Ya kan Nah betul kali kan Cuman kita cari dulu nih Yang mana yang lebih Imut-imut mm, Gitu kan Nah ini lumayan lah Ya kan Oke dan ini juga Kita tambah lagi cuy Nah, gitu kan? Biar makin hidup gitu, kawan-kawan. Mana nih? Oke, ini bisa nih. Nah, ini bisa gitu kan? Oke, kita beli ini satu-satu sampai ujung kayak gini. Nah, udah itu ya. Itu cuman pemanisnya ya, cuman ini gua kayaknya perlu pohon gede nih ya, kawan-kawan. Karena uh, ini kan, kalau siang panas. Nah, jadi kita perlu pohon yang gede. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau siang teduh gitu kan kalau ada pohon kayak gini uh nice sekali bung oke kita uh, kayaknya perlu pohon lagi nih di sebelah sini kan waduh gede banget ini pohonnya cuy ini berhantu <laughs> pohonnya gila oke dah uh, apalagi ya kayaknya perlu lagi di sini ya perlu pohon lagi nih guys kayaknya satu lagi deh ya nggak bisa nggak rimba kayak gini ya oke ini kayaknya harus dihapus dulu nih satu pohonnya ya yang ini nih nah terus kita ganti dengan yang ini Wah, nggak bisa, gengs. Nah, bisa, uh, akhirnya bisa pohon kelapa gitu kan? haus house, sedikit tinggal petik sendiri, cuy. Wuh! Wow, udah jadi kolam renang, Ucok sugoi. kudasai <laughs> oke okay. mantap banget duitnya, cuman kurang 20 ribu, kurang loh. Aduh, paling 17 ribu tuh yang kurangnya ya. Oke, okay. ucok subjo ya, itu ada yang... Telepon, katanya siapa bodoh amatnya. Ucok nggak perlu kayak gitu-gitu ya? Kan oke, ini masuk masuknya berapa sih pekerjaannya? Oke, kita bakal skip saja. Ucok lah kerja mau apa kayak dia lagi ya? Pokoknya Ini kolam renang udah jadi. <laughs> oke, okay, kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video saya, PGRI video. Wah, ada gelembungnya ternyata. <laughs> sekian dulu video pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Lanjut nggak nih?